Bas-bas, aura aneh menyebar dari dalam tubuh Wang Yan. Sementara aura ini menyebar. Gelombang demi gelombang kabut hitam juga menyapu keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah seperti badai. Kabut hitam dengan cepat menyebar memenuhi setengah langit. Samar-samar, aura yang sangat mengejutkan dan menakutkan dikeluarkan dari dalamnya. Semua orang di gunung terkejut ketika mereka mengamati pemandangan ini. Segera, mereka diam-diam menghirup udara dingin. Mereka semua bisa merasakan betapa mengerikan serangan Wang Yan. Sepertinya yang terakhir berencana menggunakan kartu trufnya. Lin Dong melayang di langit. Ekspresinya sama suram ketika dia melihat pemandangan ini. Dari kabut hitam mengerikan. Dia merasakan sensasi yang sangat berbahaya. Dia perlahan mulai turun dari langit dan mendarat sangat jauh dari Wang Yan. Ketika kakinya menyentuh tanah. Mata iblis desolate di antara alisnya melintas sebelum sinar abu-abu yang kuat menembak ke arah Wang Yan yang duduk. Ci, sinar cahaya bergegas melewati dalam sekejap. Namun, ketika itu masih seratus kaki jauhnya dari Wang Yan, tiba-tiba menghilang dalam kepulan. Sepertinya ada penghalang tak terlihat di sekitar Wang Yan, melindunginya di dalamnya. Mata Wang Yan acuh tak acuh saat dia melirik Lindong. Tepat, cahaya agak merah melonjak di matanya. Segel tangannya yang berubah dengan cepat tiba-tiba berhenti sebelum suara serak dan acuh Acuh perlahan dipancarkan. Skill ini telah menewaskan tiga ahli di puncak delapan Yuan Nirvana Stage dan sembilan lawan Yuan Nirvana Stage. Saat ini, kamu masih memiliki kesempatan untuk menarik. Kata-kata Wang Yan baru saja terdengar ketika itu segera menyebabkan suara udara dingin terhenti di gunung ini. Prestasi pertempurannya benar-benar mengejutkan. Sepertinya dia memang pantas menduduki peringkat kedua pada daftar yang diinginkan sekte. Lin Dong menghirup udara dalam-dalam. Dia segera tersenyum sebelum dia memasukkan pohon hitam di tangannya ke tanah. Kedua tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Senior Wang Yan, setelah kamu. Wang Yan menurunkan matanya ketika dia melihat ini dan dia berhenti berbicara lagi. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah sebelum cahaya hitam yang menembus langit mulai berkumpul dengan cepat. Akhirnya, itu tampak berubah menjadi sosok hitam yang sangat besar dan buram. Aura jahat mengerikan menyapu dalam sosok hitam dan itu menyebabkan suhu seluruh tempat ini jatuh. Ini adalah, di panggung yang tinggi, ketika Chen Zhen dan tiga kepala aula lainnya melihat sosok hitam besar yang dibentuk oleh Wang Yan. Mata mereka mengeras. Seni bela diri yang kuat Sepertinya Wang Yan pasti memiliki kesempatan yang jarang terjadi selama bertahun-tahun Seni bela diri ini sebanding dengan Sky Emperor Scripture. Kepala Sekte Langit Kilei Berbicara dengan suara yang dalam Chen Zhen dan yang lainnya sedikit mengangguk Segera Kekhawatiran melintas di mata mereka Kekuatan Wang Yan bahkan berhasil mengejutkan mereka Oleh karena itu mereka bertanya-tanya apakah Lindong akan dapat bertahan. Dari sikapnya, seni bela diri yang dipelajari Wang Yan harusnya adalah cermin iblis hitam. Orang yang menciptakannya adalah orang yang kejam selama zaman kuno yang disebut Heimo. Duduk di tengah, Ying Xuanzi membuka mulutnya dan berbicara dengan samar pada saat ini. Dia berhasil melihat latar belakang seni bela diri Wang Yan dalam sekejap. Heimo. Ekspresi kelompok Chen Zhen sedikit berubah setelah mendengar ini. Jelas, mereka juga pernah mendengar tentang orang kejam ini, yang terkenal pada zaman kuno. Tidak terduga bahwa Wang Yan benar-benar bisa mendapatkan warisan seni bela dirinya. Bang Bang, sosok hitam yang sangat besar itu seperti tubuh iblis yang muncul di langit di atas Wang Yan. Meskipun seseorang tidak bisa melihat dengan jelas penampilannya, Aura jahat yang tampaknya telah menyusup melalui ruang dan waktu itu sangat menakutkan. Kuf, sekelompok udara yang mengandung beberapa cahaya hitam perlahan-lahan dipancarkan dari mulut Wang Yan. Pada saat ini, ekspresinya tampak agak pucat. Kemungkinan menggunakan seni bela diri ini sangat melelahkannya. Dia perlahan mengangkat wajahnya yang agak pucat. Mata merahnya yang merah tampak tegas. Setelah itu, segel dibentuk dengan tangannya. Suaranya yang serak. Dingin dan acuh tak acuh membawa panas saat bergema di atas gunung. Cermin iblis hitam, keturunan iblis hitam, bang cahaya hitam mengerikan melonjak ke bayangan hitam besar. Setelah itu, dua cahaya merah muncul di wajah sosok hitam itu. Itu seperti sepasang mata berdarah. Segera, aura jahat yang merasuki tempat ini tiba-tiba melonjak mendesis, sementara aura gelap dan jahat ini menyebar. Orang-orang sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba merasakan kekuatan Yuan yang beredar di dalam tubuh mereka menjadi lamban. Segera, banyak teriakan kaget terdengar. Serangan Wang Yan belum dilepaskan. Namun sudah menakutkan ini, aura teduh dalam mata Wang Yan juga sangat kejam. Pada saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya dan membidik Lindong. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dengan kejam. Retak, saat dia mengepalkan tangannya. Kekuatan Yuan alami tampak hancur berantakan. Setelah itu, mata merah sosok besar hitam itu langsung mengunci Lindong. Yuan power liar yang luas dan perkasa benar-benar membentuk penghalang dan menutup jalur retret -ret Lindong. Sosok hitam yang sangat besar melangkah maju setelah menyegel jalur mundur Lindong. Telapak tangannya kemudian terbanting ke bawah. Bang-bang, mengikuti pukulan keras oleh telapak tangan Wang Yan, gunung itu mulai bergetar dengan liar. Tanah itu benar-benar membentuk retakan besar puluhan kaki. Segera setelah itu, garis retakan besar yang ukurannya hampir 100 kaki muncul dari tanah. Itu seperti naga bumi naik yang meluas ke arah lindung dengan kecepatan seperti kilat. Serangan telapak tangan yang menakutkan ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung. Semua murid juga kaget dengan momentum yang menakutkan ini sampai mereka merasa mati lemas. Dari jarak yang cukup dekat, Ekspresi Ying Xiao Xiao menjadi sangat suram. Wanita muda di sisinya juga memiliki ekspresi agak pucat. Kemungkinan bahkan seorang ahli tahap 9 Nirvana Yuan akan berani menangani serangan telapak tangan ini. Fluktuasi yang sangat kuat, Lindong mengangkat kepalanya saat dia menatap telapak hitam besar itu, yang menghapus matahari, menuju. Di tempat itu, dia bisa merasakan sensasi berbahaya yang sangat kaya yang tidak akan tersebar. Dia mengerti bahwa meskipun tubuh fisiknya sangat kuat, dia pasti akan terluka serius jika dia terkena serangan itu. Jalur retret aku semuanya telah disegel. Lindong melirik ke sekelilingnya. Penghalang yang dibentuk oleh kekuatan Yuan yang liar dan keras telah menjebaknya di tempat ini. Kalau begitu, aku hanya bisa keluar dan bertarung denganmu. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi dingin di matanya tiba-tiba menjadi lebih intens. Dia mengepalkan tangannya sebelum darah segar merah cerah segera merembes keluar darinya. Setelah itu, ia dengan cepat berubah menjadi segel yang sangat misterius dan misterius. Bang, segel berwarna darah baru saja muncul ketika tangan kanan lindung dengan keras mendarat di tanah. Pada saat yang sama, gelombang riak yang sangat misterius menyebar dalam kecepatan seperti kilat dengan tubuhnya di tengah. Puff puff, saat riak ini menyebar. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa puncak gunung hijau yang semula subur mulai layu dan menguning dengan kecepatan yang menakutkan. Bahkan tanah itu sendiri mulai retak. Retak, retakan di tanah menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Dalam beberapa napas pendek, gunung besar ini berubah menjadi kuning layu. Seolah-olah kekuatan di dalam tanah telah sepenuhnya disedot. Ini adalah, banyak sepasang mata adalah puncak gunung layu karena kaget. Segera. Kegembiraan liar dan panas tiba-tiba melonjak ke mata semua orang. Ini adalah kitab suci kesedihan besar. Ketika Great Desolation Scripture dilepaskan, segala sesuatu dalam ribuan kilometer akan berubah menjadi gersang. Meskipun tidak mungkin bagi Lindong saat ini mencapai tingkat itu, dia masih bisa mengubah gunung ini menjadi tanah tandus. Dia akhirnya melepaskannya ya, bahkan dengan ketabahan mereka. Chen Zhen dan Wu Dao memiliki kegembiraan melonjak di mata mereka pada saat ini. Sudah seratus tahun, akhirnya, mereka sekali lagi dapat menyaksikan seni bela diri terkuat yang paling kuat di Dao Sek mereka. Sungguh layak menjadi kitab suci kesedihan besar. Mata Qilei berkedip saat dia menyaksikan adegan ini sebelum memuji. Dia bisa merasakan bahwa ada energi agung melonjak di bawah tanah. Energi ini berkumpul menuju sosok kurus di kejauhan. Kecuali manusia, ia telah menyerap semua energi dari makhluk hidup di sekitarnya. Ini adalah aspek yang paling menakutkan dari kitab penghancuran besar. Energi kuning pekat keluar dari tanah seperti nyala api yang mengerikan. Akhirnya, itu menutupi tubuh Lindong. Pada saat ini, riak menakutkan sedang dipancarkan ke seluruh tubuhnya. Bahkan Ying Xiao Xiao merasa terkejut. Ini sebenarnya adalah kitab suci kesedihan besar di kejauhan. Mata Wang Yan juga menyusut karena pemandangan ini. Dia segera menghirup udara dalam dan menekan shock di dalam hatinya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Lindung berani menentangnya. Orang ini sebenarnya telah berhasil mempelajari kitab suci kesedihan besar. Pertarungan ini akan sangat menarik. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share